Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kelas 9, apa kabar hari ini? Hari ini kita berjumpa kembali dalam pokok bahasan Bahan, Alat, dan Media Berkarya Seni Lukis Tujuan pembelajaran Diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini Siswa dapat menjelaskan bahan berkarya seni lukis Alat berkarya seni lukis Teknik berkarya seni lukis Langkah berkarya seni lukis Berikutnya Bahan berkarya seni lukis Satu krayon oil pastel Penjelasannya pasta Jadi krayon oil pastel itu pasta minyak yang dicampur dengan pewarna ada lagi crayon jenis wax itu bahannya adalah lilin yang dicampur dengan serbuk warna berikutnya ada lagi pastel atau oil pastel jadi kalau dikemaskan-kemasan crayon itu bisa kalian lihat itu, walaupun kelihatannya sama tapi beda-beda pastel atau oil pastel terbuat dari lilin atau wax dan minyak oil minyak atau oil ya. Berikutnya cryol Adalah bahan pengawin dengan tepung warna sehingga terlihat lebih mengkilap dan keras. Ada lagi untuk melukis itu yang namanya cat. Cat itu ada beberapa macam, diantaranya cat air berbasis air, ada cat minyak berbasis minyak atau dicampur dengan air atau dicampur dengan minyak gitu ya. Kemudian ada lagi sekarang yang paling populer adalah cat akrilik Cat akrilik ini adalah cat plastik dalam bentuk pasta Dia bisa melukis di apa aja Di kayu, di kertas, di kaca, di keramik, di mana-mana bisa Dan cepat kering itu kalau kering Berikutnya, alat dan media berkarya seni lukis Kuas Jenis kuas macam-macam yang pipih dan berujung lurus datar alat untuk melukis benangnya -benang cat minyak kuas dengan bulu gula dan berujung runcing melukis cat air kemudian pisau palet pisau, pa, uh, pisau palet itu terbuat dari aluminium tipis untuk mencampur cat seperti layaknya kuas juga untuk membuat efek-efek goresan pada media lukis palet palet itu media yang digunakan untuk tempat mencampur cat media karyasmi lukis ada kampas jadi media berkaryasmi lukis itu sasaran untuk melukis ya kampas umumnya dipakai sebagai media dalam melukis Ini paling umum bahannya dari linen atau bahan katun. ada juga bahan lacu ya kemudian kaca ada orang melukis pada bahan kaca Teknik melukisnya terbalik, jadi dari belakang dulu e, melukisnya Dibuat detailnya, lalu ditutup dengan background, lalu dibalikkan kacanya, nah itu jadinya kayak gitu Kemudian ada lukisan dinding tembok, lukisan disebut dengan mural ya, Dilakukan pada dinding, jadi melukisnya dilakukan pada dinding, baik dinding yang e, kecil maupun dinding yang besar ada lagi melukis dengan kain, salah satu contohnya adalah lukisan batik Teknik berkarya seni lukis Ada teknik akuarel. Akuarel itu sapuan warnanya tipis Dibuat pada kertas dengan cat air Cat air itu apa? Barang pasta dicampur air Kemudian ada yang disebut dengan teknik mosaik Teknik mosaik itu menempel potongan-potongan benda Bendanya apa, apa kaca, apa kertas apa kayu atau apa gitu ya pada media lukis jadi diseket dulu misal gambar orang lalu ditempel-tempel dibentuk eh, dengan potongan-potongan lagi ya itu disebutnya masai ada lagi lukisan kaca melukis dengan cara terbalik objek utamanya dibuat detail baru kemudian ditutup dengan background biasanya dikerjakan oleh orang-orang Cirebon makanya lukisan kaca disebut terkenalnya lukisan Cirebon Kemudian lukisan batik, lukisan batik ini tekniknya menutup permukaan kain dengan lilin atau malam menggunakan cantik ya, tapi ada juga yang menggunakan kuas, tapi bahannya adalah indigosol. Jadi indigosol itu e, bahan batik yang sudah berwarna, <coughs> itu sama dengan cat, tapi dia untuk khusus untuk kain, nanti e, di, di skep dulu pakai pensil baru kemudian di, disempurnakan menggunakan indigosol menggunakan kuas, lalu direndam dengan air keras ya kira-kira nah, kayak gitu teknik-teknik lukis kemudian langkah membuat seni lukis pertama siapkan bahan dan alat ya siapin kertasnya kalau melukis kertas atau kanvasnya, catnya disiapkan kemudian pastikan sudah ada gagasan mau melukis apa mau melukis bunga mau melukis burung dan sebagainya ya. kemudian buat sketsa Buatlah sketsa objek dengan pensil pada kampas atau pada kertas yang tadi itu Kemudian sempurnakan sketsa objek lukisan dengan pensil atau cat pada kampas biar Sudah mulai mendekati kemiripan gitu Kemudian warnailah bidang lukis dan objek lukis dengan cat akrilik yang sudah disiapkan dengan baik Kemudian yang terakhir berilah sentuhan warna pada bagian tertentu menjadi akhir kegiatan kemudian tugas kalian adalah